Baik, teman-teman. Kali -teman. ini kita akan buat tutorial penggunaan rumus kontip nah, untuk menjumlahkan dengan kriteria. Misalnya, kita akan menjumlahkan jumlah laki-laki dan perempuan. Nah, ini saya akan coba contohkan buka data. Nah, ini saya punya data data anggota perkomlati ini jumlahnya satu anggota ini namanya ini ada selamat samin Supriati suraji susanti nah jadi ada laki-laki dan perempuan nah, ini literanya yang ini ya teman-teman ya oke okay. okay. kita akan hitung berapa jumlah laki-laki dan perempuan misalnya di disini jumlah anggota laki-laki jumlah anggota laki-laki laki-laki eh terus di bawahnya jumlah anggota perempuan eh Oke, jadi ini teman-teman ya, kita akan coba hitung. Kita pisahkan ini jumlah laki-laki dan perempuannya. Nah, ini kita hitung dengan rumus kontip sama dengan kontip Oke, konflik ya yang ini, nah, ini karena ini di disini yang muncul keterangan koma. Ada juga yang memakai titik koma ini. Jadi ini font buka kurung ring. Rank. Nah, kita pilih yang ini. Ring kita blok. Nah, oke. Okay. Jadi ringnya dari K5 sampai g 25 Terus kita pisahkan dengan koma. Nah, yang kita hitung jumlah laki-laki. Artinya kriterianya laki-laki, nah, jadi kriteria laki-laki tutup kurung. Nah ini kalau kita baca artinya rumus ini adalah jumlahkan jika dalam tabel ini laki-laki, nah itu, jadi dalam tabel value-nya ini laki-laki. jadi kita enter coba. 9. lalu kita bisa buktikan kita hitung ya laki-laki satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan ya itu ya oke terus berikutnya jumlah anggota perempuan itu sama kita tulis rumus kontin nah terus teruskeringnya kita blok saja ini boleh diketik boleh diblok ya nah, ini ringnya g25 g5 sampai g25 nah, ini boleh juga diketik seperti ini misalnya g5 sampai titik2 sampai sampainya titik2 g25 ini boleh juga seperti ini tapi mana teman-teman yang enak lah nah terus kalau pemisahnya ini di sini koma kita harus pakai koma kalau dia titik koma titik koma nah, terus ini kriteria-kriteria yang kita mau hitung perempuan P ini terus kita tutup kurung artinya ini jumlahkan jika dalam ring ini perempuan kita coba enter oke okay, 12 kita coba ini kita hitung satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua oke dua belas ya pas sama oke okay teman man itu cara penggunaan rumus kontip untuk menghitung jumlah laki-laki dan perempuan dalam satu tabel. Oke semoga bermanfaat.